udah muncul duluan itu adalah yang otomatis dengan movement TMI NH35 Seiko. Nah kali ini flu smelarin. Hora minasang. Oke kira kira welcome back on YouTube channel Mass Watch. Chill with me. Yo. Lagi lagi kali ini gue akan bahas micro brand yang sebetulnya kalau pengeluar lama udah tahu ya apa yang akan gue bahas so langsung aja stay tune yo micro brand yang mau gue bahas tada! dari box ini kalian udah tahu kan langsung aja ya gua open boxnya apa tipe apa yang kira-kira ada di dalam ini ya hmm Uh. Nah, gambar layarnya udah kelihatan. Langsung ngebug, buang boxnya. Aku, wah, uh, Well, ini adalah model atau varian terbaru dari Family Flush. Well, sebetulnya kalian udah tahu kan sebelumnya kalau flus yang udah muncul duluan itu adalah yang otomatis dengan movement TMI NH35 Seiko. Nah kali ini flus kemarin coronograph dengan movement Meca Quartz, ya ini namanya adalah Spinnaker 58501 Flush Chronograph dengan Hybrid Strap nah kenapa gue bilang Hybrid Strap berarti ini yang akan gue bahas di strapnya dulu ya karena sebetulnya ini Hybridnya penggabungan antara silicon rubber sama leather jadi kalau kalian bisa lihat yang bagian depan ini adalah lapisan leather tapi kalau yang bagian belakangnya ini adalah silikon strap jadi tujuannya sebetulnya kalau silikon strap ini kan sebetulnya udah dibilang water resist ya kalian berkeringat pun juga nggak akan nyerep nggak masalah terus tapi untuk di depannya supaya kelihatan lebih casual atau mungkin lebih elegan jadinya dikasih uh, letter material atau kulit ya Nah untuk strapnya sendiri, ini lembarnya adalah 20mm Jadi kalian boleh seneng banget yang suka ganti-ganti strap Tinggal pasang strap 20mm ganti-ganti apa aja oke okay. ya. Dan ini buat melepasnya gampang karena di sini udah ada quick release spring bar yang udah built-in di strapnya Oke, langsung gua bahas ke spek yang lainnya. Seperti tadi yang gua bilang, movementnya di sini adalah TMI Seiko Mecha Quartz Chronograph ya. Style date-nya di sini tetap big date ya. Jadi tanggalnya besar di angka 12, Ini namanya big date. Jadi kalian udah bisa dengan jelas ngeliat tanggalnya di sini. Kalau bezelnya sendiri. Ini unidirectional bezel ya. Wah, kliknya juga renyah banget. Gue suka nih kliknya kayak gini. Nggak terlalu loose, tapi nggak terlalu kenceng juga sih. Enak banget rasanya. Ah, kliknya berhenti. Hmm, apa ini namanya ya? Kalau bilang dot bezelnya itu pas banget di tengah. Jadi presisi banget ya kalau luminous tetap ada ya. Nanti terangnya seperti apa, gue bisa kasih shot buat kalian khusus untuk lumnya ya. Langsung aja uh, gue bahas di case-nya. Ini kurang lebih case-nya gedenya 43 mm. Masih nggak terlalu gede ya buat ukuran orang Asia. Sama case thickness-nya di sini adalah 13 mm dan enggak terlalu tebel untuk ukuran jam dengan movement Jepang ya. Nah, kalau dialnya sih ini black dial ya dan so far dari semua varian warna ini yang paling gue suka karena black red jadi kesannya macut tapi sekaligus elegan juga Sportinya juga nya juga dapat. Nah untuk laktulaknya di sini kurang lebih masih on hands nya kurang lebih kayak gini ya. Nah, pergelangan buah kecil, tapi masih kelihatan oke okay kan di sini, nggak terlalu gede. Glass materialnya di sini masih di sapphire crystal. Case materialnya stainless steel dengan two finishing, ada beberapa parts yang polish, terutama di edge-nya, sama untuk yang di sebelahnya sini, ini finishingnya brushed. Nah, untuk backcase-nya sendiri ini screw case back ya. Tapi di sini nggak, sih. Through, tapi tetap ada lambang layarnya khas Spinnaker di sini, ya. Water resistance-nya itu 150 meter. Nah, untuk nya sendiri, ini masih bakal ya, klasik bakal dengan grafir logo Spinnaker, ya. Tulisan Spinnaker-nya di sini. Nah, untuk movement-nya sendiri, ini masih pakai TMI Seiko. Meca Quartz Jadi mungkin di video yang udah Waktu bahas hidrofoil Aku udah jelasin ya tentang Meca Quartz Seperti apa Itu sama movementnya So ini buat kalian yang pengen tampil sporty Dan gak bisa lepas dengan style chronograph Terutama kalian yang mungkin baru denger Meca Quartz Dan kalian tertarik dengan ini ini aku rekomendasiin banget buat kalian. Lihat aja nih, stylenya maco, sporty, elegan juga kayaknya. Semua style udah jadi satu di sini. Pakai baju apa aja juga oke. Okay. Well, itu tadi Spinnaker Flus Chronograph yang udah gua bahas ya, buat kalian yang ada. Pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, yang mau belanja bisa langsung ke web kita di jamtangan.com Jangan lupa subscribe karena kita punya agenda-agenda yang mungkin giveaway buat kalian, itu akan berkala secara rutin Jadi jangan lupa like, jangan lupa subscribe, komen, lupain tombol dislike Sekian dulu and see you on the next video, oke? Okay? Bye!